Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maulana Muhammad Berjumpa lagi dengan Salam Sadiq di sini Di al Jaya Teman-teman Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat Dari Ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala Oke, pada kesempatan kali ini Yang akan kami bahas adalah uh, Mengenai Afometer Lagi-lagi Afometer Zotek zt uh, 102 ini Yang kata teman-teman itu bisa Untuk mendeteksi kabel yang putus Uh, syaratnya kabel itu harus ada arus yang bergerak atau setidaknya ada tegangan begitu. Baik itu AC maupun DC. Ya, uh, yang ingin kami bahas di sini seberapa efektifkah uh, apa, alat ini untuk mendeteksi putusnya uh, sambungan seperti itu? Oke. Okay. Jadi kalau kalau tidak ada arus di situ atau tegangan di situ, maka ini tidak ada tidak akan mendetek. Ini bisa mendetek kalau probe-nya kita arahkan pada ini. Ya. ini frekuensi ya. Nah, ini frekuensi. Kemudian Data cycle-nya juga atau yang di sini. Yang frekuensi yang di sini atau data cycle yang di sini. Kita akan cek apa? Keefektifannya Seberapa seperti itu dan pakai yang ini apa yang ini seperti itu kita cek dulu ya pada uh, ini ya frekuensi yang ada di tegangan ini ya ini DC teman-teman ya ini DC kita cek ya, itu sekitar 50 Hz getek situ getek ya, ya 50 Hz ya kalau kita cabut maka dia tidak akan detek ya Oke okay. Begitu pula kalau data Cyclenya Frekuensi apa Persentasenya ya Ini tidak detek Oke okay. 50% Oke okay. Kalau pakai yang ini, frekuensi yang ini apakah juga detek atau tidak. Detek teman-teman. Ada perbedaan ya. Frekuensinya. Nah ini teman-teman bisa uh, riset sendiri kenapa kok bisa berbeda seperti ini. Oke. Ini adalah untuk lampu teman-teman ya. Kalau ditancapkan, ini lampunya yang atas kan menyala, ya itu, oke? Okay. Berarti ini sudah ada uh, setrumnya seperti itu. Yeah. Kita tempelkan. Tidak terdetek, teman-teman. Kalau pakai yang ini, kalau pakai yang ini. Tidak detek juga Oh detek teman-teman Bentar ya nih 26 Tadi Ya 50Hz Ya 50Hz Kalau dicabut Nah ini ini agak terlambat ya. Mungkin baterainya ya ini. Coba saya pakai yang ini teman-teman ya. Pakai yang sebelah ini. Yang satunya. Ya. Oh, baterainya berarti yang satunya itu. Oke. Pakai yang ini. Oh, juga walaupun agak lambat ya. Yang ini ini nol ya. Kita sambungkan dengan setrum. ngalah lampunya dan apakah kedetek setrumnya? Ya. Ini mungkin baterainya ya. Belum terdetek teman-teman. Oh, take ya. Ya, semacam medan magnet ya, medan listrik dan medan magnet begitu. Bagaimana kalau ini kita cabut? Ya, walaupun uh, kurang responsif ya menurut saya ya. Seperti itu. Ya, kita cek apakah kalau ada ini tambah Ya kita cabut lagi coba. Ya, 0. Oke. Okay. Kita akan coba pada kabel yang lain. Ini kabelnya yang eh, double seperti ini. Bagaimana kalau kabelnya itu bungkusnya lain modelnya teman-teman ya. Kita akan bawa ini keluar. Oke, kita akan cek pada lampu ini. Ini lampu mati, ya, gak gedetek ya? Lampunya mati. Bagaimana kalau kita cek di sekitar saklarnya? Kan putusnya di sini kan? Ini mati, tidak ada ini di kabel yang sebelah ini. Di kabel sebelahnya, apakah gak gedetek? Apakah di sini geretek? Apakah kalau... Ini seharusnya geretek ya. Oh, ini geretek ini. Oke. Okay. Berarti ini fix yang ada setrumnya saja ya. Oke. Okay, ini geretek. Itu lampunya nyala teman-teman. Ya. Karena ini bola balik. Double ya setrumnya kanan kirinya dapat oke ini kemudian sudah dapat juga dimatikan coba diputus di sini apakah ada nol ya langsung ya ya lumayan efektif lah menurut saya gitu nah, di sini apakah di sini ada tidak ada oke lumayan efektif ya menurut saya seharusnya di sini sih karena di sini kan ada ini ada arusnya atau setrumnya juga sih. Oke, ini kabel yang model begini. Bagaimana kalau kabelnya model begini? Ini. Oh, kedetek. Oke, kedetek ya. Karena itu disambung ya. Oke. Yang sini kabel begini apakah gedetek juga oh kedetek ya jadi uh, uji coba pada yang putus itu sudah gedetek juga yang di sana yang di sini yang agak jauh dari sumbernya apakah kedetek oh tidak kedetek ya atau ini kita kita satu gitu Oke, okay, beda kabel juga beda ini ya, karena ini kabelnya bukan untuk setrum sebetulnya sih, cuma dipaksakan gitu. Oke, okay, teman-teman bisa nyimpulin sendiri teman-teman ya, itu untuk kabel yang begini ini, yang double begini, oh ini. Berarti ini uh, kabel yang apa? Uh, walaupun dibungkus itu terpisah ya seperti itu terpisah maksudnya uh, berjalan masing-masing apa ya gimana jelaskannya ya ya pokoknya kabel yang yang untuk listrik lah begitu karena ini mungkin karena bukan kabel untuk listrik sih tidak tahu juga ya contohnya nih ini nggak kedetek teman-teman di kabel yang ini ini kabel untuk speaker dijadikan Ya, kabel untuk mic juga dijadikan uh, untuk apa? Untuk strum begitu. Nah ini kedeteknya cuma di sini, di sekitar sini. Di sini enggak ada kedetek. Kalau di sini strum ini, walaupun tidak dinyalakan, ini kedetek. Oke ya, teman-teman bisa nyimpulin sendiri apakah ini efektif atau tidak. Itu teman-teman uh, simpulkan sendiri dan buat pemahaman uh, sendiri seperti itu terima kasih mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua kami akhiri